Primata coklat dan abu-abu ini adalah monyet dunia lama yang tinggal di dataran tinggi dan pegunungan Ethiopia. Mereka memiliki beberapa kesamaan dengan babon namun primata satu ini memiliki surai seperti singa. mata ini bernama gelada gelada sering disebut sebagai babon gelada dan babon jantung berdarah tetapi bukan babon sejati mereka memiliki gigi taring seperti vampir yang seram yang sering mereka tunjukkan satu sama lain sebagai tampilan dominasi atau agresi Apakah mereka tergolong sebagai primata pemanjat pohon yang bernasib malang? Ya, meskipun gelada mampu memanjat pohon namun mereka dikenal sebagai hewan yang paling membumi. Mengapa? Sebab mereka menghabiskan 99% waktunya di tanah karena spesialisasi diet ekstrim mereka sebagai pemakan rumput. Keren, punya gigi bertaring tapi memakan rumput. Ternyata gelada merupakan satu-satunya monyet pemakan rumput yang ada di dunia. Meski pemanjat pohon yang bernasib malang akan tetapi mereka dikategorikan sebagai hewan pemanjat tebing yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa mereka tinggal di daerah pegunungan tinggi dengan tebing berbatu yang curam di ketinggian 1.800 hingga 4.400 meter. Dan juga makhluk-makhluk ini terkenal karena kemampuan mereka untuk hidup berdampingan satu sama lain secara damai dalam jumlah besar pencapaian yang relatif langka di alam liar Afrika. Gelada memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan dengan monyet yang paling mematikan yaitu mandril. Ukuran tubuh gelada berkisar antara 50 hingga 75 cm dan panjang ekor 30 hingga 50 cm. Tahukah kalian bahwa gelada adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dalam genus teropithecus? Dan yang paling menakjubkan dari gelada tersebut yaitu dalam satu kawanan gelada dapat berisi hingga 1.200 individu yang merupakan salah satu kelompok primata terbesar yang pernah ada di dunia. Jumlah kawanan gelada yang sangat menakjubkan ini berkomunikasi dengan cara membuat suara yang berbeda atau dengan ekspresi visual. Selain itu, gelada memiliki repertoar beragam lebih dari 30 vokalisasi. Vokalisasi tersebut dapat digabungkan ke dalam urutan untuk mengatasi kontak yang diperlukan, jaminan, penenangan, ajakan, ambivalensi dan komunikasi agresif-defensif. Beberapa panggilan dibatasi untuk hewan berstatus lebih tinggi, dan masing-masing suara tersebut memiliki arti berbeda yang dipahami oleh komunitas mereka. Komunikasi visual meliputi perubahan ekspresi wajah serta perubahan postur tubuh.